Saya yakin, kau kalah. Tak payah, oh, oh, aku yang orang oh, no, mampu. Bersatu, aku mencium Ku berharap engkau mengerti di hati. Saing-saingki yo mesti kalah tahu payah orang mampu Bisa buatku Di hati ini. hanya insigne que ke, voy